Bahwasannya ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, pantau terus ramalan yang ada di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Dan di sini kita akan meramalkan tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan April tahun. 2020 Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengacak kartu tentang kesehatan dan kita akan pilih secara acak Selanjutnya kita akan mengambil kartu tentang keuangan Scorpio di bulan April tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu karya pekerjaan bisnis dan usaha Scorpio di bulan April tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu tentang hubungan asmara Scorpio di bulan April tahun 2020. Setelah kita mendapatkan keempat kartu tersebut, kita akan mengambil kartu untuk energi ataupun support yang didapatkan Scorpio di bulan April tahun 2020. Di sini kita akan kembali mengacaknya dan mengambil kartu tentang support energi yang didapatkan Scorpio tentang kesehatannya selanjutnya kita akan mengambil kartu tentang support energi keuangan Scorpio di bulan April tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu energi ataupun support Scorpio tentang karir pekerjaan dan bisnis dan selanjutnya kita akan mengambil kartu karir tentang hubungan asmara Scorpio di bulan April tahun 2020 dan setelah itu kita akan mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan perkategori untuk Scorpio di bulan April tahun 2020 dan kartunya kita letakkan pada bagian atas oke di sini kita akan langsung saja membuka kartu tentang kesehatan Scorpio di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah seven of work ataupun tujuh pedang secara umum ini digambarkan kamu ingin melangkah maju namun kamu selalu mengingat masa depan ataupun membawa masa depan sehingga kamu akan semakin lamban dan untuk Scorpio di bulan April tahun 2020 kesehatannya perlahan-lahan akan sedikit meningkat ataupun akan sedikit stabil dan lebih fit namun dikarenakan kamu selalu mengingat masalah yang kamu lakukan di masa lalumu dan itu akan memperlambat kesehatanmu fit kembali di sini beban pikiran yang kamu alami adalah beban pikiran di masa lalumu yang kamu selalu teringat dan kamu ingat-ingat di waktu kamu mau tidur sehingga kamu susah untuk istirahat dan memejamkan mata dan untuk support energi yang kamu dapatkan adalah page of pentacle di sini page of pentacle berarti seorang anak yang tidak lebih dari usia 15 tahun jadi di sini sangat jelas bahwasanya yang menghiburmu ataupun yang memberi motivasi kepadamu adalah seorang anak-anak bisa saja anak saudaramu ataupun anakmu sendiri yang memberikan motivasi support yang akan membuatmu lebih fit dan lebih bugar di bulan April tahun 2020 di sini jika kamu menatap anak ini kesehatanmu ataupun pikiranmu akan lebih bagus dan lebih jernih selanjutnya kita akan membuka kartu keuangan Scorpio di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah tem of pentacle disini secara umum diartikan kesempurnaan keuangan namun untuk Scorpio di bulan April tahun 2020 keuanganmu stabil pemasukan dan incomemu seperti biasanya di sini dikategorikan juga bahwasanya Scorpio akan berjuang lebih keras di bulan April untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020. Kamu akan berjuang keras untuk mendapatkan mimpi ataupun impian yang kamu idam-idamkan selama ini dan impian itu akan kamu dapatkan di bulan April tahun 2020. Dan untuk support energi yang kamu dapatkan adalah Queen of One win of an secara umum diartikan adalah seorang wanita yang sudah dewasa jadi untuk keuanganmu di bulan April tahun 2020 pasangan akan mendukung keuanganmu dan pasangan akan ikut mengontrol keuanganmu dan pasangan akan ikut menjaga kestabilan keuanganmu di bulan April tahun 2020 Di sini pasangan tidak akan mengaturmu namun dia akan mengarahkanmu ke arah yang lebih bagus untuk keuanganmu selanjutnya kita ke kartu karir seorang Scorpio di bulan April tahun 2020 kartunya adalah form of one di sini secara umum diartikan sebuah pilihan yang akan kamu lakukan di bulan April tahun 2020 untuk Scorpio pilihan yang kamu lakukan itu adalah sangat-sangat bagus sehingga menunjak keuanganmu yang lebih stabil di bulan April tahun 2020 bisnis ataupun usaha yang kamu tentukan di bulan April nanti sangat menunjang keuangan ataupun pendapatanmu di bulan April tahun 2020 dan support ataupun dukungan energi yang kamu dapatkan adalah page of K secara umum ini diartikan anak-anak yang tidak lebih berusia dari 15 tahun jadi secara umumnya untuk Scorpio dukungan yang kamu dapatkan untuk menentukan sebuah karir ataupun usahamu di bulan April nanti adalah seorang anak-anak yang tidak lebih dari 15 tahun di sini bisa saja anakmu anak saudaramu ataupun anak tetang kamu namun di sini dia akan memberikan gambaran yang positif kepadamu tentang membuka usaha yang baru dan kamu akan melakukannya di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kita akan ke kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah Four of cup ataupun empat piala di sini secara umum diartikan kamu akan mempertimbangkan dan mempertimbangkan lagi jadi untuk hubungan asmara Scorpio di bulan April tahun 2020 kamu akan selalu mempertimbangkan dan kamu akan selalu memikirkan untuk menjalani sebuah hubungan asmara dengan seseorang di sini kamu terlalu banyak mempertimbangkan dan memikirkan langkah apa yang akan kamu lakukan untuk menjalani hubungan asmara yang lebih bagus dengan pasanganmu. Jadi di sini juga kamu akan selalu menimbang ataupun mengingat-ingat kebaikan dari seorang pasangan. Dan untuk kartu support energi yang kamu dapatkan adalah Queen of Swap. Di sini secara umum diartikan adalah wanita yang sudah dewasa. Jadi ini bisa saja dikategorikan tuh Scorpio yang mendukung asmaramu di bulan April nanti adalah seorang wanita yang dewasa. Itu bisa saja, rekan, orang di sekitarmu, kakakmu, ataupun orang tuamu. Mereka akan memberikan motivasi dan memberikan masukan yang positif tentang hubungan asmara kepada dirimu di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang memperkuat untuk per kategori untuk Scorpio di bulan April tahun 2020. Dan kartunya adalah desan, secara umum desan diartikan dengan pencelahan. Jadi kita gabungkan dengan kartu kesehatanmu sangat terlihat jelas bahwasanya masa lalu yang kamu ingat-ingat ataupun keburukan masa lalumu kamu selalu teringat sehingga kamu akan sangat sulit untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan April tahun 2020 namun di sini seorang anak akan memberikan memotivasi yang tinggi dan kamu akan mendapatkan pencerahan ataupun motivasi yang sangat positif kepada dirimu dari anak tersebut dan di sini juga desain diartikan bahwasanya kesehatanmu akan mengalami perubahan yang sangat drastis di bulan April dengan masukan ataupun pencerahan dari seorang anak Selanjutnya jika desain kita gabungkan dengan kartu keuanganmu, keuanganmu akan stabil saja di bulan April tahun 2020 didukung oleh seorang pasangan ataupun pencerahan dari seorang pasangan serta masukan dan motivasi yang positif untuk keuanganmu di bulan April tahun 2020. sini juga desain diartikan bahwasanya pasanganmu ikut mengontrol keuanganmu sehingga akan lebih stabil di bulan April tahun 2020. Selanjutnya, jika desa kita gabungkan dengan kartu pekerjaanmu di sini adalah Usaha yang kamu tentukan di bulan april nanti Sangat tepat sekali Yang didukung dari support energi Seorang anak yang tidak lebih usianya 15 tahun Dan kamu akan mendapatkan pencerahan Ataupun dia akan memberikan contoh tentang usaha Serta dia akan memberikanmu nilai yang positif Dan kamu membuka usaha Dan dia akan memberikan usulan atas usaha yang kamu jalani dan jika desain kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, kamu di sini memilih ataupun menimbang kepada pasanganmu, ataupun kepada seseorang yang dekat denganmu. Di sini, support energi yang kamu dapatkan adalah dari lingkungan sekitar kakakmu ataupun ibumu. Mereka akan memberikan pencerahan yang bagus dan yang positif kepadamu di bulan April tahun 2020 tentang hubungan asmara yang akan kamu tentukan nanti. Di sini mereka akan memberikan masukan yang positif sehingga kamu mendapatkan pencerahan tentang hubungan asmara. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan April tahun 2020 itu berada di angka 7, 10, 18, 88, dan 79. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan April tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat.